Aku fotografer Kiki. Ini adalah pinguin kaisar, penguin terbesar dalam keluarga penguin. Ayo kita lihat apa yang dilakukan penguin-penguin kaisar itu. Pinguin kaisar tidak dapat terbang dan berjalan dengan kedua kakinya. Saat sulit untuk berjalan, pinguin kaisar meluncur dengan perutnya. Pinguin kaisar ini tidak begitu pandai dalam meluncur. Bantu dia. Sapu untuk menghindari rintangan. Pinguin kaisar akan semakin kuat setelah makan ikan. Bantu pinguin kaisar meluncur lebih jauh sebelum waktunya habis. lambat jika dia menabrak rintangan. Kerja yang bagus. Kamu telah mendapatkan beberapa waktu. Terima Kaisar meluncur dengan lebih cepat Sekor baru Luar biasa, kamu telah memperoleh empat bintang Induk penguin kaisar pergi berburu makanan hanya ada satu pinguin kaisar dewasa yang akan menjaga bayi-bayi pinguin. Oh tidak, badai salju datang. Kumpulkan semua bayi pinguin. Ini adalah jalan pulang. Tarik pinguin kaisar dewasa untuk mengumpulkan anak-anak pinguin kaisar. Kumpulkan anak-anak pinguin kaisar sebelum waktunya habis. yang bagus, kamu telah mendapatkan beberapa waktu <SILENCIO> Badan saljuk berburu kumpulkan semua anak timun kaisar tadi sang guru Anak pinguin kaisar aman di rumah. Luar biasa, kamu telah memperoleh empat bintang. Ada sekawanan burung skuad di sini. Burung skuwa adalah predator terbesar anak pinguin kaisar. Tetap jauhkan burung skuwa dari anak pinguin kaisar. Ini adalah burung skuwa. Usir mereka. Jauhkan lebih banyak burung skuwa dari penguin sebelum waktunya habis. Badai salju datang Hindari menyentuh balok es Ini akan menghalangi pandangan Ada lebih banyak hai, yang datang kasih, ibu pinguin kaisar bisa membawa kembali anak-anaknya. Kamu sungguh pemberani. Kamu mengusir banyak burung skuwa. Kamu telah memperoleh lima bintang. Itu fantastis. Pinguin kaisar memanggil-manggil untuk menarik perhatian pasangan. Setelah cocok, mereka akan menari dengan cara yang sama. Bantu pinguin kaisar menemukan pasangannya. Dua pinguin kaisar ini bergerak dengan cara yang sama. Pasangkan mereka. Kerja fantastis, gerakan yang sama. Pasangan sempurna. Pasangkan pinguin kaisar sebelum waktunya habis. hebat, dia menemukan pasangannya. Kerja yang bagus, mereka akan segera mempunyai anak. Kerja fantastis, kerja yang, yang bagus. Mus, kamu telah mendapatkanmu beberapa waktu? hebat, dia menemukan pasangannya. Kerja yang bagus, mereka akan segera mempunyai anak. Hebat, dia menemukan pasangannya Kerja yang bagus, mereka akan segera mempunyai anak Kerja fantastis, gerakan yang sama, pasangan sempurna Kerja yang bagus, mereka akan segera mempunyai anak Mereka bukan pasangan, mereka bergerak dengan cara yang berbeda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 kerja yang bagus mereka akan segera mempunyai anak kerja fantastis gerakan yang sama pasangan sempurna mereka bukan pasangan mereka bergerak dengan cara yang berbeda hebat dia menemukan pasangannya mereka bukan pasangan mereka bergerak dengan cara yang berbeda Yay! Kerja fantastis, gerakan yang sama, pasangan sempurna. Hebat, dia menemukan pasangannya. Kerja yang bagus, mereka akan segera mempunyai anak. Kerja fantastis, gerakan yang sama, pasangan sempurna.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 Luar biasa, kamu telah memperoleh empat bintang Ibu pinguin kaisar akan meninggalkan telur kepada ayah pinguin Telur itu akan segera menetas Ibu pinguin ingin mencari udang kecil untuk anaknya Ini adalah udang-udang kecil kesukaan pinguin kaisar Tangkap mereka Bantu pinguin kaisar berenang dan menangkap udang kecil Kamu mendapatkan udang kecil itu hebat Tangkap lebih banyak lagi udang kecil sebelum waktunya habis mengecewakan beberapa waktu Cepat, bantu timun kaisar kabur dari anjing laut. Kamu sungguh berani, kamu telah kabur dari anjing laut. Kan? Kamu telah menangkap beberapa udang kecil untuk bayi pinguin. Lumayan, kamu telah memperoleh dua bintang.